Ya alamin. Oke, okay, baik ya, kami pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling bertukar informasi dan berinteraksi terkait tentang debt kolektor lapangan apakah di daerah A, B, C dan E memang sudah ada debt kolektor lapangannya atau tidak, Bang. Ya, dengan catatan untuk tidak meninggalkan nomor handphone kalian.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 dan merasa serba salah karena masih terus-terusan di uber-uber Sama yang namanya debt collection dari aplikasi-aplikasi pinjol Baik ya aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang terlebih dahulu ya, Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Baik, ya. Hari ini banyak yang pengen tahu. Apa sih, Bang, resiko terberat ketika kita gagal bayar pinjol? Hari ini banyak yang langsung mau ke pokok permasalahannya supaya bisa mengantisipasi yang akan terjadi untuk semua aplikasi pinjol yang legal OJK khususnya, maka kalian akan terkoneksi ke Slick BC King. Hanya itu saja dan itu tidak untuk semua aplikasi pinjol legal OJK Belum semuanya aplikasi pinjol legal OJK itu terkoneksi ke Slick BC King Hanya untuk beberapa saja Apa saja bang aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sudah terkoneksi ke Slick BC King Baik akan kita bahas nanti di video yang selanjutnya Hari ini kita pengen tuntaskan dulu supaya teman-teman yang lain tuh nggak penasaran ya kan Apa sih resiko terberat ketika kita gagal bayar pinjol Kalau untuk yang legal OJK itu ya hanya itu saja yang terberat hari ini Ya dan yang kedua apabila memang mereka sudah memiliki debt collector lapangan Maka kita akan dikunjungi sama yang namanya fill collection dari aplikasi pinjol tersebut Nah apa saja bang hari ini aplikasi pinjol Atau mungkin produk pembiayaan yang memang sudah memiliki debt collector lapangan Kalau untuk pinjol itu yang benar-benar pinjolnya itu hanya satu kredit pintar Dan yang kedua dari Tunaiku Tapi mereka memang dari perusahaan uh, Amar Bank, Ya artinya perbankan yang resmi Dan itu hanya untuk di sekitaran Jabodetabek Dan untuk di produk-produk pembiayaan seperti Aku laku kredivo Terus ya apa ya Ada beberapa lah produk-produk pembiayaan Seperti om kredit juga Memang mereka sudah memiliki debt collector lapangan Tapi tidak perlu panik Karena tidak untuk di semua daerah Bahwasannya aplikasi produk pembiayaan itu Sudah memiliki debt collector lapangan Hanya masih untuk daerah-daerah tertentu saja Ya jadi jangan lagi panik Jangan lagi merasa galau susah Kena terus membuang energi kalian itu hanya untuk uh, memikirkan hari ini apa benar nggak sih ya... phil uh, collection atau debt collector itu pengen datang ke rumah. Kalaupun mereka datang tidak ada masalah selama kalian masih bisa sikap bersikap tenang ya. Artinya kalian nggak perlu gerusak-gerusuk. Kalau mereka datang ya silahkan datang. Mereka hanya ingin kunjungan dan pertanyakan legal standing mereka. pertanyaan sertifikasi, identitas, dan surat kuasa penagihan... Dan ada beberapa hal yang harus kalian tanyakan ketika kalian berurusan dengan fill collector Atau mungkin drip collection dari aplikasi-aplikasi tersebut ya. Dan yang selanjutnya untuk di aplikasi pinjol ilegal Hari ini apa sih bang resiko terberatnya ketika kita uh, berurusan dengan aplikasi pinjol ilegal Hanya satu apa itu bang harga diri Hari ini yang kalian pinjam di aplikasi tersebut bukan hanya data-data pribadi yang tergadaikan tetapi yang paling tinggi hari ini yang kita gadaikan itu adalah harga diri kita karena mereka hanya memiliki senjata mempermalukan kalian menyebarkan data-data pribadi kalian mengambil semua foto dan file video yang ada di handphone kalian Lalu mereka akan edit-edit, mereka akan buatin grup WhatsApp, mereka akan menyebarkan data-data pribadi kita ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka. Hanya itu saja. Lantas apakah mereka sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Jawabannya untuk semua aplikasi pinjol ilegal itu belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kalian nggak perlu lagi resah dan gelisah. Nah. Sekarang yang menjadi masalah banyak di antara teman-teman kita itu belum mampu dan belum tahu ya untuk membedakan aplikasi pinjol legal OJK itu. Jadi hari ini masih banyak saja saudara-saudara kita itu yang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ilegal. Ya sudah tahu sendiri kan bagaimana cara kerja mereka. Bagaimana cara mereka mengintimidasi meneror kalian dan mengambil semua data-data termasuk di dalamnya kontak yang ada di handphone kalian. Lalu mereka mengganggu beberapa kontak-kontak yang kita anggap penting hari ini. Banyak yang bertanya loh bang mereka kok bisa mengetahui semua kontak-kontak yang ada di handphone kita. Bagaimana tidak? Karena ini kesalahan kita di awal. Karena ketidaktahuan kita mengizinkan mereka untuk mengotorisasi semua yang ada di handphone kita. Lantas mereka akan bebas mengambil semua data-data yang ada di handphone kalian. Dan itulah senjata mereka hari ini. Jadi resikonya hanya itu saja. Selain dari situ sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kalian bisa menyikapi ini dengan tenang, dengan baik, dengan tidak lagi gali lubang tutup lubang, dengan membulatkan tekad untuk berhenti menjadi budak dari aplikasi pinjol ini, maka kalian akan bisa melewati satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kalian hadapi. Untuk kalian yang masih terus ya gali lubang tutup lubang untuk membayar biaya perpanjangan, aku pengen ingatkan untuk stop. Stop bayar ya jangan dibayar lagi untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini karena memang tak akan ada habisnya. Coba bayangkan kalau seandainya uang juta seratus yang kalian pinjam itu harus dibayarkan 1,8 juta dengan tenor 7 hari. Terus di hari kelima kalian sudah diuber-uber agar disuruh bayar-bayar-bayar ya. Dan ini sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku jadi tidak perlu dibayar lagi. Ingat ya lebih baik malu sebentar ketimbang terharus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi mereka. Gak apa-apa kalau seandainya kalian memang mau disebar data. Kalau kalian diancam mereka akan melakukan penyebaran data pribadi kalian kasih tahu sama mereka bilang sama mereka kalau seandainya hal itu terjadi maka fix utang kalian di aplikasi mereka dianggap lunas. Tidak usah dibayar lagi, ya. Apabila memang mereka melakukan penyebaran data pribadi kalian. Oke, baik ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian yang mungkin hari ini sedang panik berhentilah untuk menciptakan ketakutan-ketakutan yang hari ini kalian ciptakan sendiri. Ya, coba untuk lebih rileks ya, lebih berpasrah diri saja dan terus berusaha dan berdoa agar kita bisa segera. Keluar dari semua permasalahan aplikasi pinjol ini. Untuk membuat uh, kita ini lebih rileks ya. Hari ini kita masih berkutat dengan pemikiran kita sendiri sebenarnya. Jadi yang harus kita perbaiki itu adalah cara kita menanggapi masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Oke baik jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.